Restuilah jalanku untuk melangkah Wahai ayah ibu yang aku cintai Ku ingin pergi untuk sementara Agar aku bisa menggapai harapan Karena dirimu kulintangi laut, Rela berkorban untuk segalanya Bahagiamu Bahagiaku Kali ini Selfie akan persembahkan sebuah lagu Dan Tidak sendiri tentunya Ada Jana Ibu Langkah kecilku Terasa berat. Saat ibu pergi meninggalkan aku, aku yang kecil menjaga adik-adik kecilku. Allah wabar, izinkan ibu menjadi malaikatku dan menggenggam erat jari-jari kecilku. Amin nggak ada apa dengan kak irsyah malam ini kelihatan sedih sekali kenapa kau jadinya anjisi yang namanya apa ya ketika mengingat seorang Dah, itu mama ibu yang sudah melahirkan kita. Tak lepas selalu meneteskan air mata. Tentunya, harusnya aku yang nanya, kalian <t> gitu ya? <t unser> <tmachen> uh, kita itu pasti punya cerita yang berbeda-beda, ya kan? Punya kenangan yang beda-beda juga. kadang-kadang kalau kalau ini kalau kakak cerita ya gitu ya kalau kakak ya. tuh kadang-kadang suka kadang-kadang suka masih ngerasa punya penyesalan gitu terus uh, apa namanya uh, rasa kekesalan gitu karena sampai saat ini belum bisa membagikan orang tua belum bisa memberikan yang terbaik buat ibunda tapi kan ya saya tahu salvin ya. kan selama ini sudah kenal jauh juga <laughs> dengan kak irsyah <laughs> Kak Irsyal, Alhamdulillah, sekarang sudah punya istri, bahkan uh. sudah punya anak yang lucu sekali. Betul. Nah, kadang-kadang kalau -kadang nginget uh. itu ya kan, uh, ketika jadi eh, sekarang tuh posisinya udah yang dulu, uh, maksudnya uh, dulu belum menikah, terus kemudian udah menikah, udah punya anak juga. Itu jadi kerasa aja gitu bahwa uh, kadang-kala itu pengen ngasih, pengen berbuat yang lebih. ...lebih baik gitu buat orang yeah. tua gitu. Harusnya aku yang nanya ini sama kalian berdua. Yeah, tapi kenapa aku yang jadi ini ya? Sini gak apa-apa, tapi sini, sini, apa. sini aja. Iya, kalau tadi lagu Muara Kasih Bunda ini... Uh, ...lagu yang populer banget dibawain sama Kak Erie Susan. Yeah. Lagi-lagi penciptanya mm -hmm. kadibah Adiba, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adi. Yes. Lagu-lagunya keren-keren banget. Dan uh, tadi kita lihat pertama Jana ya Jana iya. berasa kayak deep banget gitu dalam banget tadi pas begitu masuk bacain puisi juga tadi udah nangis banget kenapa sih Se uh, sedalam apa seperti apa sosok Mama di mata kamu makanya Mama ibu atau apa Mama Mama ya mama. aduh jangan nangis aku nangis nggak apa-apa ya semua orang tahu ya sosok ibu di kehidupan kita di kehidupan seorang anak itu sebagai surga surga ada di telapak kaki ibu dan jangan juga perpesan buat kakak-kakak teman-teman yang masih mempunyai kedua orang tua sayangi kedua orang tuanya jangan pernah membantah apa yang mereka bilang yang mereka mungkin mereka bilang itu demi baik demi kebaikan diri sendiri jangan pernah dibantah karena kehilangan kedua orang tua itu pasti akan menyesal banget kalau udah nggak nih. karena bukan hanya kehilangan sosok seorang ibu yang membuat kita merasa hancur, ya. tapi kehilangan sosok seorang ayah pun juga, ya udah nggak usah diungkapin rasa sakitnya tuh seperti apa, ya tentunya yang telah berperan penting dalam kehidupan kita itu tentu menjadi apa ya pahlawan selama ini yang meninggalkan kesan baiknya itu tidak bisa kita lupakan sebagai anak. Iya benar. Kasih sayang bunda, kasih sayang orang tua kita itu memang nggak bisa dibalas apa-apa ya. Enggak. Dan itu sepanjang masa sampai sampai akhir hayat kita gitu ya kan. Ya. Kalau selfie sendiri, sosok mama kayak gimana sih? Mama mengelilingi mama juga ya? Uma, ya? Mama. Emak. Emak. Ya sosok emak itu kan dari kecil di umur 2 tahun tuh selfie sebenarnya. Sudah diasuh oleh nenek Walaupun satu rumah Tapi uh, Apa Kasih Ya bisa dibilang Kasih sayang sama ibu itu Kurang gitu Karena Lebih kepada adek uh, Ya walaupun itu Tapi tetap mengerti dengan Keadaan mama Pada saat itu melahirkan Adek Sulfi Nah Selvi Itu yang membuat kadang selfie di rantau tuh Oh, sedih, sedih emang sedih, karena Selama ini Selfie menginginkan kasih sayang kedua orang tua Selfie Namun takdir berbicara lain Ayah harus men meninggalkan Ya, mendahului kita semua Di keluarga Selfie Merasa kayak ini aja gitu Ada rasa penyesalan Lah kok aku sini sendiri Bapak sudah tiada Walaupun masih ada mama, tapi gimana ya masih ada yang kurang, masih masih banyak yang belum selfie ungkapkan selama ini untuk mereka berdua gitu kan. Walaupun sering nelfon tapi beda, kalau kita cerita langsung itu beda aja gitu, daripada nelfon. Iya pasti kalau ketemu jadi, kalau kamu ketemu sama mama biasanya Pelukan dulu, gak? Atau apa gitu? Peluk, peluk ya. Cuman terkadang akunya, akunya kadang tidak mau berusaha untuk tidak tegar. Ya? Berusaha di depan untuk tegar, Mama, karena kenapa, kenapa kamu kok berusaha banget buat berusaha tegar di depan Mama? Itu apa sih sebenarnya, Selvi? Karena gak mau beliau kepikiran. Selfie-nya di sini mungkin ya, walaupun kadang ya merasa lah, gak? Atau gimana gitu, terkadang nggak mau gitu nggak mau bilang ke mama ya Jadi walaupun, kamu berusaha... walaupun ujung ujungnya tetap tetap <laughs> ngeluh gitu ke kamu mama, kamu berusaha bersio. memendam semua itu ya ya kamu nggak mau cerita gitu sama mama. ya kalau masih masih bisa selfie selesaikan sendiri ya selfie berusaha mendemnya tapi kalau misalkan udah bener bener Ya harus diceritain sama beliau ya mau gak mau harus cerita gitu. Hal-hal apa aja sih biasanya yang kamu pendek?